Oh yeah. iya. Jarak. <tid> <tid> Oh, Mutiara. Ini, jadi... muda -mutiara. Muda. Mutiara. Ya, ini beli dua gratis satu atau uh, ah? beli satu berarti Yang ini. ini dia. maaf Kan satu ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, udah, Nanti-nanti udah, video nanti, nanti video udah, video. udah, L Anak. L udah, D. udah, S <laughs> E E Hello buka ya cik baru buka ya iya oh. baru buka kamis oh <laughs> tadi nanya kata yang baru buka ya saya nggak tahu saya ngeliat di ini <laughs> ya, mana -mana? di tiktok oh, iya itu di ke sini ada yang lihat di instagram di katalog promosi uh, saya di tiktok pas itu ke sini oh. uh -huh. ya? nggak sejauh oh. di eh, lumayan sih tempoa kira-kira ini franchise-nya di sini, nah, mengalah? Nah, nah, nah. oh, nah, ya, rupanya, rupanya, rupanya, rupanya. Rupanya, yang, rupanya, rupanya. yang mana? Kok uh, mana? Kita, kita, kita, kita, nggak ada ya? Kita tahu, oh itu kita, ya, ada ya. Kita, kita, <laughs>